Siksaan yang diterima oleh kaum muslimin Semakin bertambah setelah kaum musrikin tidak dapat mengembalikan mereka kepada penyembahan berhala Bahkan sebaliknya, Islam semakin tersebar hari demi hari Dan lidah-lidah manusia mengulang-ulang kalimat tawhid La ilaha illallah muhammada rasulullah Aku bersaksi bahwa tiada hamba bagi Allah dan tidak Islam semakin berkembang dan semakin meluas, sedangkan. Telah gerakan kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk memusuhi seperti yang kita inginkan, dan kita yakinkan mereka bahwa Tuhan mereka adalah berhala batu-batu. <laughs> mereka memang bodoh. Mengapa kita tidak mendorong mereka untuk membunuh Muhammad? Jika berhasil, maka Mekah akan kembali ke alam kekufuran dan kegelapan, hingga tidak ada yang memikirkan jalan keluarnya di seluruh alam ini. Oh. Usul yang bagus. <laughs> Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus menanamkan pikiran jahat ini di perkumpulan orang-orang bodoh yang akan mengadakan pertemuan besok. Dan aku sendiri yang akan melaksanakan tugas ini. <laughs> tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar gawat. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran agama ini. Kecuali kita harus membelenggu Muhammad dan memenjarakannya sampai dia mati. Itu bukan pendapat yang bagus. Bisa saja teman-teman Muhammad datang membebaskannya. Ya, kalau begitu diasingkan saja dan diusir dari Mekah, lalu kita bisa bernafas lega. Pendapatmu juga tidak bagus. Setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda berkasa sebagai wakilnya, dan kita berikan masing-masing sebilah pedang yang tajam. Lalu semua secara bersama-sama membunuhnya, dan darahnya tertumpah di setiap kabilah. Maka akan tamatlah riwayat agama Islam. <San -tuh> <San -tuh> Pendapat yang bagus. <San -tuh> Pendapat yang bagus. Iya. <San -tuh> <San -tuh> <San -tuh> <San -tuh> Itu Allah mewahyukan nabinya Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Muhammad shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya tanpa seorang pun melihatnya. Allah telah membutakan mata mereka hingga tidak ada yang melihat beliau meninggalkan kediamannya. Bahkan beliau juga meletakkan sedikit debu di kepala-kepala kepala mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وَاجَعَلْنَا مِمْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَلَّهُمْ <تصفيق> Dia masih telat tidur Ayo kita menyerbu masuk dan membunuhnya selagi dia tertidur Ayo kita cari dia Muhammad pergi, dan Ali bin Abi Talib menggantikan tidurnya di ranjangnya. Ayo, kita cari dia! Cepat sedikit, mengambil rantingnya. Ini sudah cukup banyak. Mari kita lanjutkan bekerja. Sungguh bahagianya diriku, bisa memandang wajahmu yang mulia ya Nabi Allah. Hmm, aku tidak yakin di dalam gua ada orangnya. Mungkin gua ini belum pernah disinggahi manusia dalam beberapa tahun ini. Karena ada merpati dan laba-laba membuat sarang di sini. Ayo kita cari lagi di tempat lain. Abu Bakar berkata kepada Nabi, kalau saja mereka mengintip ke bawah kaki mereka pasti melihat kita, benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya Abu Bakar. Apa pendapat Anda dengan kedua dan Allah menjadi yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Illa faqad Allah. idh huma fil ghar. la tahzan Fa lam demi tuhan-tuhan yang berada di sini akan kuberikan seratus onta bagi yang dapat membawakan kepadaku, Muhammad. Seratus onta kau bilang? Benar. Seratus onta, ya suruhku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, bagus sekali. Permisi, apakah Anda mengetahui kapan Muhammad dan temannya akan berangkat pergi? Coba kau tanyakan kepada Abdullah bin Abu Bakar. Baiklah. Ada apa? Abdullah bin uraikitlah tiba. Dia menanyakan waktu keberangkatan. Akan aku beritahu kapan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melalui jalan yang tidak pernah dilalui kabilah Quraisy dan kami akan sampai di Madinah dengan selamat. Insyaallah Allah, melihat teman yang selama ini kalian cari. Apa yang kau lihat? Ada tiga penunggang unta. Aku yakin teman kalian berada di antara ketiga penunggang unta itu. Oh tidak, bukan mereka yang kita cari. Yang kau lihat adalah para pedagang yang berangkat meninggalkan Mekah semenjak tadi pagi. Sedangkan Muhammad telah meninggalkan Mekah semenjak tiga hari yang lalu. Ayo temanku, minumlah bersamaku. Minumlah. Terima kasih. Alangkah indahnya bencana yang kepegang ini dan juga minuman yang menyegarkan. Kau boleh mengambilnya sebagai hadiah dariku. Akan tetapi, beritahu aku di mana kau menemukan ketiga orang itu. Baiklah, akan kutunjukkan kepada Anda di mana keberadaan mereka. Pelankan suaramu. Naiklah ke kuda dan tunjukkan sendiri di mana mereka. Marilah dengan cepat, aku semakin dekat mengejar Muhammad dan temannya. Ayo cepat. Tidak akan kubiarkan kau mengejar mereka berdua. Yeah. Ayo jangan kau berencana dengan hey. menangkap ulu muksem. Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Jangan mengamuk, engkau adalah kuda terbaikku. Mudah mudahan lehermu terpisah dari tubuhmu. Sekarang akan kutangkap engkau, wahai Muhammad. Oh. Oh. Tolong aku, ya Muhammad! Maafkanlah aku! Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi! Wahai Shurako! Apakah engkau melihat Muhammad melalui jalan ini? Tidak ada seorang pun yang lewat jalan ini. Aku sudah memeriksanya sendiri. Barangkali dia melalui jalan yang lain. Ya, mungkin saja begitu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar menempuh perjalanan ke Yathrib tanpa henti, sepanjang hari siang dan malam. Ini merupakan perjalanan yang teramat berat. Dan Abdullah bin Uraykif memilih jalan yang tidak biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Ini adalah kabilah Bani Saham. Bulaidah tetua Bani Saham sedang menuju kemari. Selamat datang, wahai Muhammad. Penduduk Yasrib sedang menanti kedatangan Anda dan telah mempersiapkan penyambutan buat Anda, penyambutan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kita hampir sampai di Yasrib. Ia strip telah berbenah dan penduduknya berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan temannya Ashidh. Semuanya bersenandung untuk Nabi terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul purnama kepada kami dari Bukit Saniwada. Seyogianya kami bersyukur selama penyeru kepada Allah. Masih mau berseru kepada kami. Sungguh diriku telah rindu untuk bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun, diriku hanya mendengar tentangnya. Kami semua seperti Anda, kakek. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita semua akan dapat menemuinya, mendengar suaranya, dan menikmati genggaman tangannya. Beliau adalah cahaya dari Tuhan semesta alam. Allah! Allah, Allah, ala keindahnya wajahmu ya Rasulullah. Unta Rasulullah telah berhenti di atas tanah milik Sam dan Suhaim. lihatlah beliau turut membangun dan membantu mengangkat kayunya biarkan biarkan diriku membantu Rasulullah membangun masjid dan rumahnya biarkan kami saja ya Rasulullah biarkan kami yang meneruskannya demikianlah Muhammad shallallahu alaihi wasallam membangun masjid dan tempat tinggalnya untuk memulai fase baru dakwah yang lebih luas Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannabiyu Inna arsalnaka shahidan Wa mubashiran wa nadhira Wa da'ian ilallahi biiznihi Wa sirajam munira وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم